Sareh, ladu apa yang datangnya dari barat? Jangan asal telan. Aku isi yang gampang, aku lidah. Aku Tidak berada yeah. Seperti hewan Karena takut juga takkan zaman jaman Diikut-ikutan Sari dulu apa yang datangnya dari barat Jangan asal telak, Api isi paca Siang ini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menghasilkan di dalam merdeka. Kode ini tengah sebagai kebebasan, bebas lemah, serta makannya pada Jangan lupa dari sa Adik domba adik domba mengadu domba coba di pasar domba adik domba mengadu domba coba di petarungan. Aduh domba mengadu domba sungguh suatu dosa demi kebutuhan domba jadi korban, demi keserangan domba kesakitan. Aduh domba, aduh domba. Aku domba, di domba, domba di petarungan. Aku domba, aku domba, mengaku domba, domba di perang. Ta. Kau suka membukakan air sesama, kesana kemari kau cerita keburukan. Jangan Amen. Yeah. Dan diri peruburan dosa Celaka, celaka Mati siapa yang suka